Game ketiga, ketiga. penentuan terakhir, Arrow Wolf Genflix dan juga Aura. Ya, Esmeralda bakal langsung di-band begitu saja dari tim Genflix, Wolf Bersama dengan Valir no yang disusul oleh tim Aura. Aura. Dari Aura udah mulai chill ya, udah ya, mulai santuy dagger rank kayaknya mulai ngantuk. Kayaknya <laughs> aduh kenapa kita kalah tadi ya? Aduh, kasur. Aduh, mau pulang. Rek bukan <laughs> pressure sih beda, kok ini ngantuk katanya. Ponchat pulang. Kufra juga langsung kan oleh Genflex 0. Yeah. Salah satu hero yang hero tank yang menyebalkan juga yang bisa tiba-tiba muncul dari bush. Halo gitu. Halo, ya. langsung, loncat. Langsung di backline gitu. Tung yeah. tung, tung gitu. Tung. Udah gitu ada efek ya. ngeselin banget. Ngeselin nah, banget kali ini, buang dibuang. Ya, XBOX masih terbuka lebar. Harus dibuang sih XBOX-nya. <laughs> <laughs> Kamu <Karena laughs> kenapa? Kan ada yang main mereka, biarin aja dong. Iya, first pick-nya karena kind of pick soalnya. Oh, iya, iya. Apakah? Dia bingung antara band XBOX atau Harit Karena Harit Ido juga keri juga kan gitu kan. Emang kalau jadi second pick ini kayak berasa diduakan ya? Buang <laughs> XBOX-nya, jadi <laughs> ngelepas Harit <laughs> untuk kali ini. <laughs> mungkinkah Harit first pick? atau lebih secure show. Show, okay. sepertinya dia berong senyaman kan oleh Gameflix. Allah. Jill menggunakan lagi hero signature-nya. Sini, hari terbuka lebar. Kido. Oh, iya. malu-malu kok Iya, ya, Kido nih menggemaskan. Kido gemas. Jarni. Serius banget. Ini merem atau oh enggak ya? Uh, dia, karena, <laughs> kamu kok gitu ya? Kamu sama dia tuh matanya gak beda jauh. Oh iya, sama. Oh ini merem beneran yang ini. Halo, <laughs> okay. dan sudah ada si Ropik aja. Tanya bersama dengan Grok mungkin masih menjadi hero prioritas di meta masih meta saat ini. Ya. Yeah. Jadi apakah mereka bakal langsung mengamankan Grok? Ya, Grok berarti aja. mereka bakal lepas harit, gue, dari Harit ke arah Genflix Aero. Gatang okay. over, oke okay. kasih, kasih aja, kasih aja. Kasih aja. aja. Gak papa okay. aku masih punya gort katanya. Dan hari ini diamankan langsung sama teris lah. Wow. Gak pakai okay. pikir panjang, langsung ke arah aura lagi piknya. Ini kayak pikan dari game pertama sih, dari game flip. Ke, di luar show ya. Ya, tapi ini gila-gila yang diamankan sekali lagi, ini bedanya. Wow. Di game pertama mereka andalin Karin untuk pikir tiga dan marksman dari Alive. Ini yang the best untuk, untuk sahabat saat ini ya? Iya, dari Genflex mereka harus melakukan band yang ketiga. Mereka masih kurang satu marksman, jadi kemungkinan Aura bisa nge cloudnya cloud -nya. Iya, kalau atau... nge-band mendingan nge Cloud sih. Dia bisa lompatin ke arah belakang, Inter Granger-nya kan? Bisa diputerin tuh? Iya betul. De... Tapi dari Aura mereka masih butuh Mage, jadi mungkin Gord yang bisa di -band. atau Lunox. Atau... atau lolita eh nggak mungkin sih lolita mereka udah punya tank dua tank udah keluar jadi mungkin antara hero core Ag-nya ya, atau fighter-nya, yeah. ya oke okay. oh tapi silina oh mereka masih on. takut Sa juga sih salah satu hero clovers soalnya selain gort okay. gort deh yeah. oh. <laughs> mereka takut pick yang persis sama loh <laughs> <atau? laughs> iya takut kayak draft pick yang game pertama jadi diamankan helkarpnya ternyata nggak ada mati lampu di game ketiga tapi mereka langsung mengatakan, "We never Mungkin mencoba menggantikan pergerakannya, Teris Legend juga. Ya, siapa tahu bisa lompatin hari ini. itu, bakal jadi target yang ideal banget kalau bisa didapetin. MM-nya nanti ya, kayak dia Akai, Akai, dan satu marksman Cloud. Iya, Cloud atau assassin, atau dia mau dua main? Atau Hayabusa? Tapi kalau dia mau maximize, ada Cloud yang masih open. Hmm, yang setelah satu ini juga bisa lompatin belakang. Mereka harus ngambil akainya sih. Hero, Iya, yang bisa dibilang cukup tanky. Yeah. Iya. Akai doang paling. Kecuali mereka mau ngambil Granger-nya pakai Franco. Tapi Kami kayak ga yes. mungkin sih. kayak Cloud dan... eh. Oh, hey. oh. oh. lebih memilih Kari. Mereka lebih percaya sama pasif through damage okay. yang dipunya sama Kari. Iya, yeah, supaya nge bisa ngendal grog-nya. Okay, menarik Dan ini dari pick terakhir dari Aura. Mereka butuh mungkin Tamus, Mage atau Fighter. Kalau tergantung posisi dari Guinivere sendiri. Kalau Guinivere di mid berarti dia bakal ambilin fighter-nya. Tapi Guinivere juga bisa jadi Guinivere side. Ya, Dan mungkin bisa perlu dipilih salah. Chang. E. Ah, Chang. E. Chang. E. Chang, e. Chang e. Jadi dua match yang akan di pick oleh Aura kali ini. Tapi agak sedikit sulit sih menurut aku kalau Chang'e itu karena lawannya adalah Kido kan. Ya. Dan Tari, dan Cari, oh. hero yang punya escape capability cukup tinggi. Yeah. Jadi sedikit sulit sih kalau mau menggocek-gocek juga mereka punya DS. Well tapi kita belum lihat seperti apa karena masih ada Guinevere juga yang bisa nge-lock hero dari tim Gainflix kalau benar-benar on point lompatannya. Ya, kalau bisa pas timing-nya. Jadi kita bakal tunggu apakah Granger Hah? dari 11n20 game-nya ataukah Kido dengan Harine. Masih ditakuti sepertinya. Yes. Haris dari Kido tapi kita akan melihat sebentar lagi para coach sudah turun dan sementara kita akan memasuki game terakhir dari match terakhir oh, pada hari ini. Can fix Aura decided by fraction sponsori oleh Dana dan juga Facebook Gaming. Ini dia, bakal mulai dari rasa samping masing-masing Clover. -masing. Ditemani sama Douglas dengan Kido, ditemani dengan Yor, duo sejoli ini. Ya. Ini duo sejoli yang udah gak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau mau dipisahkan harus ambil dua. <laughs> <laughs> Karena mereka selalu bersama. Selalu bersama, dalam suka dan duka. Iya, kalau di Joplin langsung setuju. Mantap, sampai maut memisahkan ya. Yes, bakal ambil buff pertama untuk daerah sampingnya, dan... Lagi-lagi buff akan jatuh ke arah Kido, <laughs> tanpa adanya kontes. Karena biasanya kalau game ketiga ini lebih berhati-hati sih dari kedua tim Mereka nggak akan terlalu reckless. Dan Yor juga mulai merusuh dengan Shun nya tadi. Lihat Kundo juga langsung dikeluarkan, yeah. kita lihat Marsha. Tapi karena untuk buff, itu. gold buff ya, masing-masing makan -masing oh. satu. Aura ambil di arah bottom lane, dengan ada top lane-nya kok karinya gak mau? mau tapi oh dikasihin dia... ke arah Kidu oh dia gak... oh, oke okay. berarti wat lebih mengalah ya? Iya, dia pingin Kidunya yang lebih jadi earl, okay. unggul di early ya. karena sebenarnya dari MM juga bisa aja farming kemana-mana ya? ya tapi beda dengan orang yang fokusin ke arah alive nya dengan Grenadier-nya punya damage Early yang paling sakit benar secara ini ya untuk marksman. Ya. sudah diblok dengan barrier Phoenix segala Jill. Kalau coba di-pick Oka karena dia ada... Dalam kondisi arrival, hampir mati. Arrivalnya on time, ke arah mid lane dan langsung recall balik. Gagal, dapetin kill. Yes, hampir aja. Ya udah tau, oke. Kampung saya trw datang ke arah bawah gitu ya. Datang tanpa diundang, langsung aja menggunakan arrival ke arah mid. Dan berhasil kabur untungnya, sebelum sempet. Kalau enggak itu first block. Iya, hampir. Oke okay, dari Genflix masih coba untuk menarik ulur tim Aura. Network ya. juga masih belum terlalu jauh. Benar-benar berhati-hati banget mereka coba untuk mencolek-colek saja... seperti yang gak akan terlalu mengharas berlebihan seperti dari kedua tim. Lagi-lagi <laughs> Genflix lalu awangan turtle-nya. Iya. dari belakang kasih meteor sawar tendangan dengan arah belakang ke arah darkness. Sekaligus dapetin First Blood, Marsha cuma jauhin dengan hurricane Dance nya, jadi ga ada kontes sama sekali dari belakang untuk Aura. Iya, Mereka dapetin turtle, mereka dapetin satu poin dari Genflix. Dan bahan mungkin shower meter dari Chang juga belum terlalu berasa sih sebenarnya Ya masih early dan itu masih bisa diblocking juga, dihindarin. Dia pingin kontes turtle tapi gagal, Genflix selalu punya keunggulan ini di early deh yeah, Audrey triknya selalu connect banget sih one point kayak ngeculiknya itu hero inisiatornya danil sih bakal coba dirusuin sama dua orang dari aura di blok oleh bariernya dan langsung melakukan sprint saja dikejar belakangnya Fair tapi gagal nge-lock purify katanya oh, enggak yeah, ya? arrival dipakai oleh groknya dari dari arah bawah ke arah atas yeah. hanya untuk menyelamatkan Terhadir atau terhadir. Dan mereka mau dapetin satu di panjat sebenarnya kecil. Oh, ini aku ini. Karena dua dan bahkan Clover disini mencoba untuk diharas dengan sama Clover dikeluarkan oleh Kido. Yor bakal coba datang untuk membantu dan bahkan dua Clover nah, dia diamankan dan dikejar begitu saja oleh seorang Kido Gamas dan juga Yor. Dapetin kill berikutnya, Genflix kali ini cukup pede dibanding game sebelumnya. Manfaatin Patit Harit dari Kido lagi-lagi yang bermain dengan luar biasa. Ya, mereka ngedapetin tiga dari Aura meskipun Jill sempat pick off enggak masalah. Mereka sidaknya bisa enggak dapetin lebih itu lebih bagus sih. Tapi katan -kata banget sih maksudnya Kido hari ini PD-nya kelihatan. Sangat-sangat kelihatan Raven datang tadi selanjutnya. Ya. ya. Ini mau muncul gitu ya. Out of nowhere dan agak sedikit terhimpit minionnya. Oke. Oke, bagus-bagus untuk Karas, terus tinggal di, di zone 1 charge ke depan, bukan targetnya yang diinginkan Zaman Force-nya membantu Kido benar-benar lincah sekali dan berhasil lagi-lagi mendapatkan Phoenix di area bawah. Yes. Meskipun grok ya yang ke pick off tapi kayak tapi memang grok ini penting sih. Ya, kayak tetep, dia tetap kill, tetap dapetin gold yang beruntung iya, juga buat Iya. Dapetin poin ini. sih udah kayak bakal membantu mereka lebih unggul dari segi network nantinya. Dan lagi-lagi Turtle. Mereka mau selesai ini secepat. Iya. Untuk objektif. objektif berikutnya. Objektif banget sih dari Genflix ya, bisa bermain dengan konsisten seperti ini, dari awal season jadi sebenernya <laughs> posisinya bakal tinggi banget iya, tapi <laughs> kita lihat Marcia dengan oh. Di situ kita lihat, dari bakal zone. dicoba diharas dengan penalti zone, connect tapi kita, Yor, dengan Divan Jasmine-nya bakal, sorry dengan The Wave Dragon-nya, bakal mendapatkan Yor Kido-nya nah. malah gak kepikau sama sekali Iya. kira dua untuk dua masing-masing trade aja, dua tank dengan satu tank, satu fighter. bahkan tadi Watt-nya juga sempat On time banget datangnya, kayak backupnya cepet banget. Tadi juga dapat bantuan dari alive, dari belakang pimpinnya sakit parah dari lelaki. Tapi Phoenix ke pick-off terus sih. Ini yang belakang susah, dia gak bakal dapetin item buat nge nantinya takutnya. Tapi core demi core, di Grand terus masih safe, dan dia masih punya keunggulan. Darkness sih yang sebenarnya menjadi kunci juga buat Aura kayak, malah sekarang udah tiga kali ke pick-off. Lihat Phoenix sudah setengah HP, idonya yang sulit ditangkep sih. Mereka gak punya... Hero yang bisa dibilang lompat ke arah kira cuma uh. kaja doang. Dan kira-kira selalu pintar jaga posisi untuk masuk di momen yang susah banget oleh kajian yang ditangkep. Iya, warnanya tadi udah divine judgment eh uh, sorry bukan divine judgment. Darkness-nya ditendang sekali lagi, <laughs> kira masih agak jauh. kira masih agak jauh tapi dia bakal Tapi gak masalah sih, selama darkness-nya masih bisa coba di pick up tapi kayaknya dia enggak, dia masih jauh, sama. dia gak bisa nge-solo kill dan ini karena emang show support ya, show tank. Hurricane Dance dari Akai, itu kayak sebenarnya on point tapi kayak backupnya agak sedikit terlambat dari Genflex. Kalau menurutku, ya terus batasnya bakal diancurin sama Terislah di bawah. Kidunya masih stay safe. Agak sedikit belakang. sulit buat orang buat masuk sih menurutku. Mereka bakal hubungan juga. Iya. Cari Lopur. momentum. Oke, mereka bakal coba cari timing yang pas, tidaknya untuk ngedapetin turret terlebih dahulu di arah mid. Karena dari atas sama bawah udah mulai pecah. Jill. Sudah mulai ketahuan, udah coba di-backup oleh Yor dengan Jade Kundo. Masih mencoba untuk mencari vision terlebih dahulu. Oh, di Dance sekali. Ini gak ada siapapun. Lagi-lagi inisiasinya di momen di mana koronnya ikut? Iya, ini bisa dibalikin sama Yam. Oh, tapi M-nya kayaknya gak bakal terlalu... Dia gak punya vision ke arah belakangnya. Jadi gak tau tapi kali ini Yam-nya gak sadar lagi <laughs> di situ. Dia Langsung. masih coba untuk yeah. kejar Marsianya sih. Dan ya, langsung take down, dapetin kill yang berharga akhirnya. Kido-nya tiba-tiba muncul di era atas. Padahal tadi lagi sibuk di mid. Ya, ini momentum lagi-lagi. Masih punya keunggulan, jill dia belakang <laughs> lawan dua hero aja. Dan ada nya dia mau update dari belakang, jill masih oh. punya. Penaltison mungkin bakal dipakai, tapi tarik langsung dengan defense judgment. Masih lolos. Ada Kido-nya, dia takut. Wow. Bakal wow. di zaman fortune wow. dikejar ke depan hampir. Tapi masih lolos. Ya, dia berani Devin dive ke arah dalam, karena dia tahu juga sebenarnya dia bisa counter alive-nya. Karena ada teman-temannya, teman ada Yor juga tadi yang coba membackup up, tapi sayangnya di sini secara tidak langsung ya, Aura ini membayangin time banget sih, bener-bener kasih space buat live-nya untuk farming. Dan kayaknya game sudah mulai ke bawah sih, kalau oh, mereka nggak se cepet selesaiin. Paling nggak trot luarnya ya? Di arah mid, atau mungkin kasih pressure setidaknya Marsha dengan Hurricane Dance, mencoba untuk menggeser Phoenix. Tapi ternyata iya. bukan target yang oh diinginkan, Darkness bakal God. hilang begitu saja. Zaman Force ini Kido dengan iya. Chronodesk oh masih mencoba untuk oh mendapatkan live. Ripple point didapatkan <laughs> oleh Salah Kido. Maniak. Kido. Maniaknya bakal diambilkan oh. Apakah ada savefake? Karena kita lihat di arah bawah, Yamnya sepertinya bakal pulang. Oh my oh, oh, God, ini kenapa Harit dari Kido yang banget dari tadi? Pergerakannya, yeah. cari procs mempriotaskan hero yang madu, dapetin kill selalu benar-benar on point, dia ngeliat dengan tepat Selama banget. alive nya ke pick off, kayaknya enggak menjadi, menjadi ancaman buat Gido sih menurutku. Ya, hari ini benar-benar luar biasa banget di sini untuk Lagi-lagi hero yang dance tapi gagal, dapetin siapun yang masih bisa lompat ke arah belakang dan enggak dapetin apa-apa untuk -apa fake-nya. Sedangnya kayak mereka nangkut-nangkutin aja Gwynevere untuk balik ke arah belakang. Lord karena mereka, mereka coba untuk clear minion, karena sebentar lagi Lord-nya sudah mulai respawn. Ya bakal langsung diinggur. Meskipun ya, kayak hurikandance-nya Akai itu enggak on point, enggak benar-benar ngejepit uh, hero core dari Aura, tapi setidaknya itu bisa buat Aura untuk mundur ke arah belakang. Dan lagi-lagi Genflix mendapatkan Lordnya tanpa ada kontes. Sama seperti di game pertama. Ya. Yeah. Dia unggul, nah ini unggulnya bener-bener unggul jauh dan mereka mainnya disiplin. Iya. Ini momen Tapi dimana dia. kayak, gua gak asal jalan karena sekarang udah pilih itu untuk ngelesain game. Bedanya 10.000 lagi. Iya, mereka gak takut sama sekali untuk dive, mereka gak takut sama kayak untuk ambil fight. Dan, dan mereka dan percaya banget sama harinya ini. Dan menurut aku darkness nih kayak divan judgmentnya gak, gak efektif ya. Karena dia susah masuknya sih, susah nangkep kidonya. Iya. Licin banget. Tapi emang di luar itu emang Kido emang susah banget ditangkap karena pergerakannya luar biasa dari tadi. Iya, Lejila juga berada di depan terus. Coba ngedapetin terus. Kayak dia pasang badan banget sih. Lompat langsung oh tiga oh, hero kena, kena tiga di situ. Dominir di satu, satu, not bad. Benar dia masih masuk ke depan. Iya, blendernya dan thousand monster connect di situ dan langsung dapetin tiga di situ tapi lordnya sudah mulai masuk oh, ke arah mid. Penalty zone kena satu, yamnya harus mundur ke arah belakang. Live yang masih mencari posisi nah. yang cukup tepat, tapi Yor dengan menggunakan The Way of nya berhasil ngedapetin satu saat berada di base <laughs> dari Aura. Pasti pun gak dapetin Alive tapi nggak masalah, dia bisa kasih space untuk teman-teman yang ini inibitor biar atas dan mungkin mid masih bisa diambil. Jadi dia selesain oh. tuh oh. nya kan mungkin inibitor oh. mid-lin. Belum, kan? belum, belum. dikit ya, lagi. Oh, oh nice, pas dengan simponya, jadi gagal ditarik, kido masih melanjutkan. Tapi live kelihatannya. Daka juga bakal mati, oh this is it, 4 down, oh my misalkan God. Clover sendirian yang Tidak gak bakal bisa mungkin mendefend ini. Dia masih punya shower meteor, tapi kayaknya terlalu cepat udah mulai masuk juga, dan bahkan base-nya sudah mulai hancur di game yang ketiga, Genflix berhasil memastahkan Aura. Oh, oh, oh. Emang luar biasa sih kido gak bisa di-mungkin itu.